Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, Belovers, serta Lesti Lovers dimanapun kalian berada Diva TV kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Gejura dan Rizky Bilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk mendukungnya para dengan cara klik like, komen, dan subscribe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 buat kita semua seputar Lida nanti malam nih tentunya langsung dari Bu Harsiwi Ahmad di akun Instagram pribadinya Bu Harsiwi menginfokan kepada kita semua bahwa malam hari ini akan kembali hadir konser Lida 2021 Top 21 Grup 6 sahabat ya ini spesial banget buat kita semua For Fans yang mana tentunya kita mendapatkan info bahwa idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Bilar Tentunya malam hari ini kembali absen para sahabat ya di konser LIDA 2021. Ada sebuah kalimat caption yang tentunya dituliskan. Untuk para juri yang terhebat di tanah air para sahabat ya ada Reza Zakaria, King Nasar, Bunda Inul, Papa Fildan dan passion gurunya. di situ ada Devri Kouaudi para sahabat ya. Nama Lesti tidak kembali tercantum tentunya sudah dipastikan absen kembali malam hari ini. Dan untuk hostnya ada Abi Ramzi, Gilang Dirga, Irfan Hakim, Lida Rara, Ruben Onsu dan Jirayut D4 ofisial. Waalaikumsalam ya. Abang Bilar juga sudah dipastikan absen kembali di acara konser Lida 2021. Mudah-mudahan besok malam, marsabat ya. Kayaknya besok malam sih kita mendapatkan info ketika di akun Instagramnya Bang Aril ya yang menginfokan 25, tentunya tanggal 25 bulan 5 2021 akan kembali hadir lagi juara di Indonesia yang tentunya sekaligus membawakan single terbaru di persahabat yang mudah-mudahan tampil bersama Rizky Bilar dan keunggahan selanjutnya persahabat kita lihat juga nih ada unggahan spesial banget tentunya di sini kita lihat persahabat ya di sini ada sebuah unggahan postingan ini tentunya ketika melakukan pemotretan free weight memakai baju Minang Lesti Kejora di Pak sahabat, ya yang mana tentunya sudah di-up saja oleh Ayah Kejora dan Rizky Bilar menginfokan kabar bahagia mengabarkan kabar baik tentunya acara pernikahan Lesti dan Rizky Bilar untuk selanjutnya para sahabat kita lihat juga ini ada sebuah unggahan spesial ketika Ayah Kejora diwawancara para sahabat ya tentunya ini spesial bahagia juga buat kita semua para fans. tentunya kejora menyampaikan bahwa tentunya pernikahan Lesti dan Rizky Billar nanti akan tentunya mengadakan dua adat persahabat ya. yang pertama adat Sunda dan yang kedua adat Minang. tentunya ada juga di Ici Anjur persahabat ya akan mengadakan syukuran pernikahan Lesti dan Rizky Billar masya Allah. Ini tentunya kabar baik dan kabar bahagia buat kita semua selalu tentunya kompak untuk mendoakan Lesti dan Rizky Billar. Mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran sampai hari-hari nanti. Amin ya Robbal Alamin. Posingan tersebut lalu dipost kembali oleh akun Instagram Lestiarovatiks yang mana ada sebuah kalimat caption yang dituliskan. Bapak Goreng-Goreng klub intinya doakan saja ya teman-teman, mereka cuma butuh doa terbaik dari kalian semua, intinya sudah terjawab akan ada dua adat nanti, Ada Sunda dan adat Minang, dan insya Allah akan ada syukuran di Cianjur, pertanyaan gue cuma satu, emang baju putih lagi musim ya? tentunya para sahabat ya doakan saja mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran terus buat acara pernikahan dari Vidalagri dengan Kita lesdi dan Rizky Dilar dan keunggahan selanjutnya ya para sahabat ya tentunya Unggahan yang paling kita tunggu-tunggu Dari semalam tentunya Unggahan terbaru dari Dede Lesti Kejora persahabat ya Akhirnya di akun Instagram pribadinya Dede Lesti mengunggah Foto pribadinya bersama Bang Bilar nih, persahabat ya memakai Adat Minang yang luar biasa cantiknya, bersahabatnya Abang Bilar juga terlihat sangat gagah dan ganteng banget nih. Apalagi tentunya kita melihat mereka berdua bersanding di pelaminan pastinya bakal luar biasa keren dan tentunya seperti raja dan ratu bersahabat ya. Doakan saja, support saja terus untuk hubungan Leslie dan Rizky Bilar. Dalam postingan tersebut Dedek Lesni menuliskan sebuah kalimat caption yang tentunya dikatakan di situ jangan pernah takut berbuat baik selagi ada kesempatan dan selalu husnuzon sama Allah bahwa Allah akan menyiapkan sesuatu yang terbaik untuk hidup kita. Terima kasih yang sudah selalu mensupport dan mendoakan kami Bismillah. Wow, para sahabat ya, itulah tentunya kalimat caption yang sangat bijak yang luar biasa dituliskan oleh Dedek Lesni para sahabat ya tentunya buat terima kasih kepada kita semua yang selalu mendoakan yang terbaik untuk hubungan Lesti dan Rizky Billar. Dalam postingan tersebut tentunya banyak sekali dibanjiri komentar dan respon dari para fans. Di sini ada komentar dari Bang Basuki nih, para sahabat ya. Basuki Serojo mengomentari postingan dari Lesti, para sahabat ya. Di situ dikatakan keren banget dede semoga lancar selalu ya tuh support dari bang basuki persahabat ya ada juga komentar lain persahabat dari akun instagram farid Mufamacetar ceter di sini mengatakan ya allah sehappy ini aku ya allah lindungi mereka sampai di hari bahagia mereka bismillah ya dede sayang allahu akbar walloh masya allah persahabat ya doa terbaik dukungan terbaik serta support terbaik dari fans luar biasa bang para sahabat ya. Mudah-mudahan selalu banyak orang yang mendoakan untuk pernikahan dan lesti tidak riski gilar Dan keunggahan selanjutnya para sahabat kita lihat juga ada sebuah spesial banget dari Kari ya. Wah tentunya kita dibuat penasaran lagi nih para sahabat. Apa mungkin ada kejutan lagi nih? Tentunya yang akan diberikan oleh Dede Lesti bersama Karivi Kita tunggu saja para sahabat ya Mudah-mudahan di hari spesial 10 month seri ini Kita mendapatkan cirukan vitamin Kejutan vitamin bahagia langsung dari idola kesayangan kita Dan tentunya mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan yang terbaik Tentunya dari Lesti dan Rizky Billar Tetap pantingan channel ini para sahabat, ya Biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dan kabar terbaru seputar Lesti dan Rizky Bilar tentunya Mungkin ini dulu informasi di sore hari ini, para sahabat. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang. Menujakan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.